Lebih baik diam Dan menghapus dendam Kita lagi bicara Agar tak semakin terluka Cinta punya batas Tak harus saling keras Tak bisa dipaksa Setiap bohong kau lakukan omong kosong tak perlu lagi percaya kau hanya pura-pura kita di ujung perpisahan namun selalu ku Cinta punya batas Tak harus saling keras Tak bisa dipaksa Segala yang kau ucap bohong Kau lakukan omong kosong Tak perlu lagi percaya Kau Selalu ku rindukan, kau luka yang ku rindu. Melaku menangis, terluka karena aku. Ini kekalahan. ngomong kosong tak perlu lagi percaya kau hanya